Untuk anak-anakku yang soleh dan soliha yang ingin mengikuti akun channel ini lebih lengkap Jangan lupa isi komen dan deskripsi di bawah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut pastikan tekan tombol subscribe, like dan juga lonceng Kita simak pembelajaran kita Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP 2 Sekolah Dasar Impres Panggantungan Utara Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan Mata Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 4, semester 1 Materi pokok, bersih itu sehat, taharah Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil Menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, lakukan praktik cara bertayamum dan berwudu dengan tertib dan benar. Tuh bersih itu sehat tahara. Di Indonesia Tanah airku padaraku, Di ada... Bisa uh, Dihinggalkan Jadi dia Menjadi sentari untuk mengikuti Acara di Balai Rupuan, acara-acara kerja, kerajaan di sana ya? Jadi Jadi uh, Baiklah kita masuk Di perjalanan Dan ini kita harus menjaga jadi. For watching. Jangan lupa untuk selalu subscribe, berikan lonceng dan like.